Nice, lah. sakit banget, loh. Wow, nice, uh, dapet tiga saja, Ma Bro. Dah, gila, sakit banget, Ma Bro. Wow. You got a friend. Me. Yo what's up ma bro apa kabar semuanya lo ma bro Siapa ini yang kangen sama peacekeeper nih ya Ini sejata ini sudah merajai season sebelumnya ma bro ya Bahkan player-player yang harus yang ngeras ya Yang pakai SMG Mereka tuh banyak yang pakai peacekeeper juga ma bro ya Saking peacekeeper OP nya Tapi ya sayang sekali kan di nerf ma bro di season ini ya Penggantinya tuh di antaranya pak ada krik ya ada Krik AR nya mal bro. Terus yang lain Type 25 sebenarnya oke okay juga sih M13 juga oke okay. Tapi menurut Ocha mereka masih kalah sama OP nya Krik ini mal bro ya Karena Krik ini menurut Ocha di AR mudah mata banget sih ya Kilo satu persatu boleh lah Masih oke okay, ya Tapi menurut Ocha ada yang hampir menyamakan kedudukan Krik ya bro ya Nih FR 556 mah bro ya. Oke yakin FR 556 ini di season ini lumayan worth untuk dipakai bro ya. Karena beberapa pro player saat ini yang harusnya pakai Krik Six bro, tapi sayang sekali Krik Six masih di dibanned di turnamen terdekat harus pakai FR 556 ini bro ya. Karena menurut saya worth it sih. FR 556 ini uh, di season-season sebelumnya itu debuff mah bro yang tadi artikelnya parah banget buff jadi damage-nya ya oke okay lah sama recoilnya itu uh, jadi beraturan mah bro Nah sekarang ini dibuff lagi mah bro ya Neo coba baca ya di websitenya mah bro ya Delay antara berlari dan menembak dan speed ADS menjadi sisi negatif EFR 556 Waktunya memberikan penyesuaian Nah itu buff tuh ya speed ADS ditingkatin Terus delay antara berlari dan menembak itu dikurangin delaynya mah bro ya Damage-nya juga ditingkatin Wah gokil sih cocok lah ya ma bro, di season-season sebelumnya recoilnya dibagusin dan di season ini, damage nya ditingkatin wah, gokil nih FR556 ya BTW ini udah dipakai sama abang Ocha si Kins ya BTW dia, uh, kemungkinan dia main lagi di turnamen, beberapa turnamen ya tidak menjadi coach untuk sementara dan yuk langsung aja ma bro, kita main ke ranket ya let's go, kita langsung test nih wuuu FR556 ma bro oke setelah kasih pam cuy 1 ari, hati eh, bro. Wah, kata cuy Dapat dua. Ah, cuma mati. Tapi enggak apa-apa mau bro. Uh, temen lo cuma menang kan. Bel. Five lima lima enam, coba ngeras harus santai aja mau bro ya. Tungguin musuh datang. Rasanya seperti itu ya kawan. Yuk. Bro. Let's go, Bro. Sakit banget bomnya. Di sini ada orang. Enggak kan? Sudah kuduga mah, Bro. Gerata duluan kah musuhnya? Masih cuma dapat satu. Gimana bro? Oh di situ. Ya Nah, mantap kan? Lo oh, pengen aduin sama bro ya, longnya sebutannya apa sih alam nice dapat lagi Agil seket banget mal bro. Bah. itu dia mal bro ya. Nice banget deh, fames instant kill loh ini. No recoil ya. Cuman uh, kurangnya menurut itu dari strafingnya sih. Strafingnya sangatlah sangatlah kurang. Ya kalau mau kalian pakai apa namanya wow, wow, udah deh. Mampus nggak tuh? Oke, kita udah switch sama bro. Ya, oke, mau coba first pick. Nice, di sini ada mah bro. Yakin oce sih. mana ya? Rasanya harusnya karena oce ya. Tadi ada suara, have the They have the bomb." Bumi drop mana ya? I oh, be oh, oh. keras, keras, keras, keras. Everly lima lima enam, keras. Mungkin lo coba bantu ke kanan ya, arah kanan the best nih harusnya ya. Wah dia arah ke A, ah. hmm, mati tuh. Sakit kan? Uh, dia nggak berani. Eh maksudnya dia berani ngopik, cuman dia masih malu, Bro, ya. Belum sempat nembak udah mati tuh orang. gila, ya Bang. Jawara nih senjata nih. Lihat nih. Andai. Ya, cuman kalau dibandingin sama Krik, Harusnya 11-12 ya harusnya. Oke, okay, mau, Bro. Oke, okay, udah di dalam game. Yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, mari kita bantai nih orang orang ya Let's go dah. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. gila boy, keren banget bro. Niu, ah eh, santai bro. Kapan ketemu bro? Hei. Hey. kita ngasih ini langsung, ada orang sudah kuduga mana nih orangnya nice sakit banget loh iya kan OP ini mah bro wah, kok pada pindah base nice lah tidak mah bro asem banget orang ya santai aja. Wah, mantap. Mantap, mati. Ojek kena termet sekarang. Wah, gokil nih orang. Musuh-musuh yang seling sekali mah bro. Tapi tetap santai. Ini Oce dapat domination lo. Jarang banget Oce dapat domination di ranked Seperti yang kalian tahu domination peminatnya so, mulai kurang nggak kurang sih cuman banyak yang nice banyak yang ini mah bro. belum ngabsen yang ngomong tadi ya banyak yang pindah kan sekarang ada kontrol soalnya Hei apa? Orang-orang di mana-mana ya? Bingung Oca sampai. Nah, ini kita sudah mengambil semuanya daerah, mencoba mendominasi dua capturean, ma Bro. Nessa, nice, dapat tiga saja, ma Bro. Oke, mantap sekali ini ya. Nice, dapat lagi. No, itu bocah oke banget sih. Bocah <laughs> matinya agak lumayan deh kayaknya ma bro. Tapi kilo nya juga sangat banyak. ini bocah matinya lumayan tapi kilo nya juga sangat banyak Bro. Hmm, sakit banget men. Mati lo, syukurin mana musuhnya oke mah bro ini udah round kedua ya penelitian penelitian 25 kill itu lumayan banget dah, dah ke sekali loh ya nah ngerti lagi konkunya keren banget kalau hak nih mah bro main, main domination bagusnya kalian tuh langsung ambil A nya ya puterin Isinya sebenarnya gak usah diambil. Dapat lagi sakit banget. Cuma strafingnya yang agak kurang. Oke, mau di sini ada orang Btw. Kita ke sini. Dapat. Kita langsung capture aja. Hmm, mati loh Ukurin Kita jagain mah bro Nice Pecah keluar ke predator missile Sebenernya ada yang mau ngambil tuh uh. Sakit ya bro Kena lagi musuhnya nice sakit banget wey koca akan keluarkan advance UAV ma bro no hanya itu sampai keambil ya biarin saja ma bro ya semoga hanya bisa dibunuh jangan sampai keambil lah pokoknya Nice, aduh Jangan lupa ambil dong peluru Oceng, sampai habis mah bro Oceng kill banyak sampai habis ya pelurunya. Wah siap-siap Pecahkan -siap. akan bunuh dia Oceng akan hmm, Bang-bang pinjam senyata ya bang Let's go bro jangan lupa aku akan jagain C dulu. Ambil B nya ambil B nya Ampun, berjara sebanyak ini, ma Bro, menggunakan Ever 556 Ada yang motong rupanya. Ayo lah Bro wah nggak bener nih hanya hanya anya let's go ambil-ambil ahh nanti lagi kalian lihat deh, ya? oca ada kill sebenarnya ini temen oca tidak ada yang <laughs> cukup tahu, cukup tahu. Nggak apa-apa mau bro santai ya yang penting oca sudah membuktikan level 556 ini Mantap sekali ya. Wuh, gimana menurut kalian mau, Bro? FR556 atau FAMAS ya sebutan ocahnya, Bro. <laughs> Gokes ini senjata. Eh, gaspetan nih. Bocara tahu kalian, mau noleh di suppressor, MIP extended Light barrel, combat stock ya osciller satu Tactical extended Magazine A ya, wah, punya mantep banget sih ma bro ya, jadi lebih banyak opsi ya senjata assault rifles lain Creek Six yang cari rekomendasiin atau kill satu satu ya kan ma bro, pakai nih Heaven 556, mantap sih, tapi kalau kalian yang kakek LNJ gitu ya Holger sih ma bro, Holger tuh udah best banget di season ini ya, cocok buat player-player support ma bro ya kayak. Ya, apa ya? Misalnya, kalian pengen senjata dengan pelurunya banyak, terus sakit banget ya, terus dibawanya juga enggak terlalu berat banget. Tapi namanya LMG ya, berat, Ma Bro. Maksudnya, Holger ini menurut Ocha tidak terlalu berat dibandingkan LMG-LMG lain. Ma Bro, ya, bahkan bisa dibikin build lmg Holger dibuat jadi kayak SMG, Bro. Ya, jadi cepet banget dibawanya. Maksudnya, lebih... Enteng lah ya Dan kalau kalian mau pakai AR Ya, ini sekarang Ocea okay. 556 Kilo 141 Krik 6 Krik 6 sih Yang paling nge saat ini ya Ya udah Mabro gitu aja untuk video kali ini mabru. Jangan lupa share video ini ke teman kalian Dan jangan lupa subscribe Serta aktifin loncengnya Mabro ya Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Ocea Dan kalau kalian mau beli akun Untuk kalian yang baru main COD Atau kalian bosan sama skin kalian Di akun kalian itu Langsung aja follow instagram add kita Jublin Atau kalian mau Joki rank atau joki kemo untuk kalian yang nggak ada waktu buat main COD tapi tetap ingin bersaing langsung aja Pada Instagram kita joki titikin oke okay? yup see you ma bro dadah semuanya yaudah dadah semuanya see you next